Kali ini bersiap-siap grup Abdi lagu apa lagu apa bernama ini kami panggil grup Abn, habis silakan. Setelah ini bersiap-siap grup menjaga jodoh oh. orang. Grup Abn, halo, silakan. Sekali lagi yang mengingatkan setelah ini bersiap-siap grup menjaga jodoh orang. Lagu apa? Drop nih lagu apa yuk. Lagu apa ya? Remik Duri Duri DJ Duri Duri Lagunya Buih yang dimadani Masuk lagi bersama Udaw hey. Lebih asik lagi versinya disini semua lumpur It's the best Il credo Tolota, Tolota. Si, ah. boleh semuanya kita serang yang happy malam hari ini asik asik dijalekkan asik Ido, Baik terima kasih Kembali kami panggil grup menjaga jodoh orang Oh. itu kami panggil grup Putra Andeka Andeska ya. baik kami panggil sekali lagi grup penjaga jodoh orang ya besitu grup putra andeska nah, siap eh. eh. ya ada di DJ Moza Cinta itu buta Cinta itu buta DJ Moza lagu apa ya Remixnya Cinta itu buta sayang Remix Cinta itu buta kalau buta berarti tak bisa nyelek tak Remix by full DJ DJ full masih bersama DJ Modon Asik. bersiap-siap grup risti Kola Tuan Muda. Baiklah kita nyanyikan lagu Kita Ajo Maramas. Jakarta. Baiklah Desa Karangagung silakan naik di atas panggung. Yang mana silakan Pak Junta silakan Bapak kita yang yang pertama. Oke, tujuan kita ini hitam semua ini. Jakarta. Lagu tidak ada hubungan, kita balikan dari ajo merama. Congkret, eh, haha, ya. ya rei kami lanjutkan kami panggil grup bahagia dalam bayangan halo